Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ruben Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial cara menggabungkan beberapa file JPEG menjadi satu file. Seperti pada contoh ini, yang mana file ini semula terdiri dari dua file, tetapi sudah disatukan menjadi satu file. Oke, okay, namun sebelum teman-teman melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like video saya agar channel saya berkembang dengan baik. Oke, okay, kita lanjut pada materi intinya. Di sini saya menggabungkan beberapa file JPEG dengan bantuan tools online yang tersedia di internet. Alamat situs tools yang saya gunakan adalah filesmerger.com seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat alamat situs ini di deskripsi bagian bawah video ini dan silakan klik untuk mengunjungi alamat situs tersebut Oke, kita coba praktekkan cara menggabungkan file JPEG beberapa file JPEG menjadi satu file Silakan teman-teman membuka situs filesmerger.com tampilan situsnya seperti ini dan ketika sudah terbuka, teman-teman bisa gulir terus ke bawah untuk melihat. Dan kemudian di sini, input format JPG. Di sini teman-teman memilih select a local file. Kemudian teman-teman klik pada tombol tersebut dan di sini saya coba menggabungkan dua file SK 2018 lampiran pertama dan lampiran kedua pilih salah satu file pastikan file yang pertama yang diupload duluan kemudian open ya Kemudian di sini pilih lagi sekali, select a local file untuk memilih lampiran kedua dari SK ini. Open. Ya. Sekarang order file. Ada lampiran pertama, yaitu Nomor satu dan lampiran kedua. Kedua jenis file ini semula masih terpisah. Dan sekarang kita satukan menjadi satu file. Sekarang perhatikan ada tombol merger. Merger. Klik tombol merger untuk menggabungkan SK ini menjadi satu file SK menunggu sebentar karena sementara proses converting ya merge complete klik to download it klik klik to download it untuk mendownload Setelah klik to download it, akan otomatis file tersebut di-download, dan perhatikan di pojok kiri bawah file tersebut sudah di-download, dan silakan open show in folder. Ya, <tuh> mari kita lihat. Open with, kita bisa pilih format, kita memilih menggunakan apa, menggunakan aplikasi apa untuk membuka file gpik yang telah disatukan. Ya, Di sini sudah muncul lampiran pertama, kemudian gulir terus ke bawah. Ada lampiran kedua, ya, file ini sudah disatukan, yang mana file ini adalah file jpeg atau jpeg. Dan file tersebut siap digunakan untuk pemberkasan seleksi kemampuan akademik tahun 2019. Oke okay, teman-teman, sekian saja tutorial cara menggabungkan file Jpeg beberapa file Jpeg menjadi satu file. Dan satu pesan dari saya untuk mendukung channel saya melalui tombol subscribe dan like agar channel saya dapat berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.